Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, ulti, selamat datang di channel Perindu Surga. Doa agar mendapatkan ampunan terbebas dari masalah dunia akhirat. Di antara doa yang selayaknya kita rutinkan adalah doa agar kita mendapat ampunan dunia akhirat dan terbebas dari segala masalah dunia akhirat. Keutamaan doa ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwa beliau mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca wirid ini ketika pagi dan sore, dan beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. HR Ahmad 4785 dan disahihkan Syuaib al arnot Dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah." Nabi Wasallam bersabda, Wahai Abbas, mintalah Al-Afiyah, terbebas dari masalah, kepada Allah. Kemudian, setelah tiga hari, Abbas datang lagi dan mengatakan, Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Wahai Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah Al-Afiyah, terbebas dari masalah, di dunia dan akhirat. HR al Bukhari dalam adabul Mufrad dan disahihkan al-Albani. Rutinkan doa ini setiap pagi dan sore, pagi antara subuh hingga terbit matahari, sore antara asyar sampai terbenam matahari. Jika kelupaan atau tidak sempat, boleh dibaca di luar rentang waktu itu. Inilah doanya. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyafid dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyafid dini wa dunia wa ahli wa mali. Allahumma setur, aurati wa amin rawaati. Allahumma fasni imim baini ya daya wa min halfi wa an yamini wa anshi mali wa mim fauki. Wa auzu biasmatika an uhtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah. Tutupilah auratku dan tenangkanlah aku dari rasa takut, ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri dan dari atasku, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Keterangan, auratku, mencakup aurat badan, cacat, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang lain dihancurkan dari bawahku, dihancurkan sementara aku lengah, bisa dengan tenggelam atau ditelan bumi, semoga bermanfaat.